USD Yen bullish, waspadai aksi koreksi. Harga USD Yen sedang melakukan fase rebound dan bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish.